...nya. Perkenalkan kita dari SMA Setiabudi. Saya sebagai vokalis Fair Avita dan keyboard di sana sebagai Kak Jessica. Bass bernama Kak Audina dan gendang di sana bersa bersama Zidan dan pemain drum bernama Iqbal dan gitar kita bernama Alek selamat menyaksikan be sick